Oke, okay. uh, selamat sore, selamat tahun baru juga. Tahun dua ini video pertama gue 2022 ribu dua puluh dua. gue lagi agak sibuk banget, jadi ya agak-agak malas juga sih lagi saya lagi-lagi lagi banyak kerjaan juga akhir tahun. <tuh> jadi gue nggak Cuman kemarin lagi liburan gue nemuin ide gimana caranya nyeperin mobil. Uh, tanpa ngerubah kaki-kaki, tanpa mendikin uh, suspensi. Jadi gua ketemu dengan uh, gue ada lower deck satu yang gak kepake. Akhirnya gue bikin namanya sport skip. Uh, gue bikin, betul ini udah gua potong-potong di rumah. Aslinya nanti gua kasih lihat nih ya bentukannya, dan ini udah gua potong. Dan gue udah siapin material uh, apa apa aja yang mesti dirubah. Mending gak ada dirubah banyak. Jadi prinsipnya itu sebenarnya eh, yang sekarang ini gua mobil gua yang sekarang ini tingginya deck ini dari dari bawah ke ini itu sekitar 1 cm. Jadi gua mau bikin supaya dia lo decknya tuh lebih rendah tapi gua tanpa, eh, tanpa ngerubah menekin shock backer, atau ngerubah kaki-kaki setup tapatis kaki sih. Jadi prinsipnya cuma menek uh, nurunin uh, Roll grafitinya dia lebih lebih turun sekitar ini sekitar dua setengah mili sih turunnya dari dua setengah mil ini jadi ada, ada apa, apa Jin gitu yang yang yang, yang diganjol. Semua kita semuanya diganjol. Dari kaki, kaki yang nempel di roll ini kalau lihat ini ini buat bautnya ini ada baut-bautnya buat ini ini gua ganjel nih sebenarnya gua ganjel dua setengah 2,5 dua setengah mil jadi bagian depan itu ada dudukan di depan itu ada dudukan susmon depan belakang. Dudukan bokep sama dudukan uh, servo Jadi ada sekitar 1-2-3-4-7-8 8 baut. Dan di belakang ini karena gue aktif toe ini, jadi ada yang mesti diganjel juga, ada 1-2-3 uh, dudukan susmon uh, sus, uh, toe aktif gue. Tapi ini bisa diganjel di sini atau gue nurunin yang dari baut ini juga, juga bisa juga bisa nah, sama suspensi depan belakang ada empat baut, Gearbox ada empat baut. Nah, totalnya ini ada 8 Kalau sama kalau mau ganjil yang di posisi yang di uh, aktif to gue, dudukan aktif to gue jadi ada 10 Jadi standaris ini cuma delapan, delapan delapan. Jadi lumayan enam belas baut yang ganjil. Nah, gua sekarang gua udah pakai ini, udah gua udah gue Bikin gue potong-potong. Jadi, gue potong-potong dari deck yang asli. Gue potong contohnya adalah ini untuk bagian depan nih. Grup kelas banget. Nah, ini untuk bagian depan nih. Nah, jadi kayak gini. Nah, lilit kan ada beams nya Ini deck originalnya. Ini gue potong bentuknya kayak gini. Dan kebetulan juga, gua punya dudukan untuk uh, baut uh, Dudukan Steering wiper udah nggak ada nih, udah gue buang Ini ada, jadi gue bisa pakai wiper lagi sekarang, karena udah ada gitu Jadi gue potong kayak gini, ini, ini ini satu set nih Ini dudukan servo, dudukan wiper Ini dudukan susmon, dudukan susmon, nah, bawahnya ini dudukan uh, si uh, bulkhead head. Nah, bagian depan, nah, bagian belakang ini ini ada tiga Ada tiga bagian Jadi ini gue potong-potong dari bagian belakangnya si, si uh, Lower deck itu gue potong ini bagian belakang untuk susmon. Depan belakang ini Ini ada dua nih Sama ini bagian gearbox nih Ini yang gue potong nih Kenapa bautnya ada enam? Karena gua ngerubah. Jadi deck gue yang original itu gue udah rubah. Jadi gerbongnya emang gue majuin. Ini dudukannya, bekas bolongan ini. Bolongan gue sendiri manual dua biji kelununya. Ini aja part-partnya sama ya. Sebenarnya uh, posisi uh, mobil juga sebenarnya bodinya nggak akan berubah. Hanya di bagian ini nih, depan nih. Bagian depan karena dia dek karena dia nempel di deck bawah. Jadi ini turun nih pasti nih, pasti si, si body post depan ini dia akan lebih cepet, jadi harus naikin. Nah, karena gue udah di ujung banget posisi ini, kalau ini gue kliknya itu udah di ujung jadi kalau nggak bisa naik lagi karena udah mentok Jadi gue udah siapin juga untuk yang ininya nah, body post, post depan. Nah, kalau yang belakang sebenarnya nggak berubah karena kenapa? Karena susmon uh, body post belakang itu nempel dengan suspensi uh, shock tower belakang yang nempel di girbok box nah, girboknya juga akan diganjel, jadi girbok itu posisi nggak berubah uh, mesinik itu kayak lo cuma nurunin lower deck doang tapi semua posisi kaki-kaki itu dia stay di sana nanti kita lihatnya kita bongkar uh, lu akan lihat nanti sependek apa kita kasih lihatnya nanti ya oke jadi nanti kita cobain body rollnya gimana oke, siap Oke, kalau dilihat udah turun sekarang. Saya pakaiin baterai. Sekarang kalau dilihat ini, uh, lihat jadi lebih pendek sekarang. Ya kan? Sekarang jadi lebih pendek udah nggak masuk lagi sejari, udah turun. nah ini harusnya body roller lebih dapat dan uh, karena si ininya turun nih sekarang nih, si posisi batas semua lebih lebih lebih rendah daripada sebelumnya. nah tinggal gua nyetting dulu sebentar untuk taunya karena taunya Posisi tadi di bawah sini. oke okay, uh, kit gua ini uh, aslinya jadi 2 S plus tapi steering jaman, banyak berubah, gue ganti steering, ganti gearbox, bolak balik, kayak gitu e, ganti model suspensi nah sekarang ini udah campuran deh campuran udah mulai e, deki gue kan, karena gue bikin sendiri menurut selera gua jadi semuanya berubah nih nah, kalau ditanya kit gua apa, ya basicnya di 2 s Plus tapi kan udah nggak ekspos juga kan karena udah udah berganti-ganti semuanya sih uh, mudah-mudahan minggu depan uh, gearbox YD2Z gua jadi 2 Z gue datang jadi gue mau ganti dengan gearboxnya jadi 2 Z bedanya itu ada di di belakang ini kan karena spurus belakang ini ini dia spurus belakangan jadi uh, cara gearboxnya lebih lebih ringan karena idol gearnya sekarang cuman satu, kalau ini kan idle gearnya ada dua, dia ada satu, tapi jadi makanya dibalik. Gitu. Nah ini gue lagi pengen tahu apakah oke, okay, karena kata anak-anak sih, eh katanya Om yang udah pakai di 2 z oke okay banget. Jadi gue pengen nyoba sih sekarang, gitu loh. Oke okay, setelah gua coba body dulu lebih main ya lebih enak eee, rasanya kayak nempel banget eee, si itu tuh kayak nempel gripnya tuh kayak body tuh kayak nempel di jalan cuman karena cuma lima mil pendek ya cuman sekarang gua tingginya tadinya seratus cm sekarang paling tinggal tujuh miliar suka nyangkut di tengah-tengahnya nangkep itu lumayan tebal, 7 delapan mm tebal nangkep, jadi mobil nyangkut gua kalau tengah-tengahnya ya tapi jangan naik kep juga sih uh, itu doang sih, enak, boleh dicoba gua iseng-iseng nyobain menolongin uh, center grafitinya mobil decknya dengan cara ngeganjel semua yang berhubungan nempel di, di deck itu suspensi depan dan belakang itu gua pokoknya ganjel supaya lebih turun sih jadi si baterai gue ikut turun uh, itu aja nanti kita tunggu di video berikutnya oke, sip, thank you